Dini lulus dulu guys Ah, hulunya, hulunya. Bersihan. Uuh, kepalanya kasihan ini kotor Tuh Siram air dulu guys kasihan Mantap Nanti matanya nggak bisa melihat Tuh bunga janda. menjanda kalau Sudah? udah saya entar tarik-tarik thinking. Eh, gila. Sadah Bunyi mulutnya ngekal trompet ke pesenan baruan. Edan. Bunyinya mah malik narik euy. Gede ya menarik? Di, uh. di ayunan, bai, ayunan. -nari. slow, narik, na, ayunan day, ayunan. aduh, mau ayunan ayunan ayunan yang punya cano ini enggak? enggak, sepukur sepukur Nah, ini guys, rupanya guys, salon, lihat guys, asupan di hulu, asupan, asupan, asupan, uh. uh, asupan, eh, asupan, iya asupan, asupan, asupan, asupan, asupan, asupan, kita, asupan, Kita bersihin dulu guys asupan, asupan, asupan, asupan, asupan, asupan, Ini, asupan, asupan, asupan, asupan, asupan, asupan, asupan, asupan, asupan, asupan, disiram dulu ya, guys. Biar nah. kelihatan, gede dip... ya. Kemari dipandiin dulu ya. Mau celan. biar bersih, gue temen. Lucu di luar. Katen poyek ya. kalau lalu nanggak luar, kena airnya dibuang dulu, guys. Lagian, kita kemangiranin lah. dibikin bandar duluan, woi. Oh, sekaweternan. kata gede, dijian air dulu teman-teman dibikin. Tadi uh -huh. gede air dulu dibikin. Uh, kalau dibikin saya langsung. Oh, oh modal oh. eh. Terus mau lepas mau alih? Mau lepas mau alih? Oh dimakan original loh uh, sih, uh. benang. Tuh bersihan uh. terus uh. sih Tuh Ah ininya hulunya. Apa di Elus dulu guys. Ah hulunya, hulunya bersihan. Hulunya tuh, kepalanya kasian ini kotor. Tuh siram air dulu guys. Kasian. Mantap Nantam matanya enggak bisa ngelihat. Tuh. Ahey joy, malin malin. Kalau lu kalau tuh itu. ini kena ini kena dia nah. lihat guys, dilempangkan. Lihat lihat guys. Oh, kalah kalah adahlah. Anjing. Cadur presetik, cadur presetik. Oh. Cadur presetik, cadur nah, terus. Masuk hmm. lagi, guys. Terus, tak ketamnel, dia gede di sekarang. Nah, ya, ketamnel, tangen udah ngenyong. Oh ya, mah, si, ya mantap tuh. Sayang, eh, masih kena sayur. Dik, eh, eh, eh, ke atap ya. pun rela. Ya. aduh, mau masuk lagi, so. guys. Di, terus dulu ya kepalanya aduh ini anak lanang kemarin pernah gagah ya aduh. kemarin pernah Hah? Aduh, matanya sampai nggak ya. uh. bisa ngeliat guys ada tanahnya Mantap. loh eh. moncer eksekusi berhasil oh di review pengen lihat jelasnya review, guys mandiin dulu eh uh, uh, baru itu tahun baru weh betul hmm, eh, spesial tahun baru ite tahun mau nih. naik greb teman-teman jadi harus wangi wangi, so, wangi. wangi. oh keluarin hadi lempangkan oh oh keluarin oh keluarin lempang terus terus, terus. ke mana Lihat guys, oh, sungguh panjang sekali guys Tuh oh. oh iya, oh. Arab, Arab, uh, eh, Arab Arab Arab, itu, Arab channel ini oh. Arab channel Wee. Arab channel, di salam-salam kan eh. Arab channel Gimana ini, Gimana ini, kelanjutannya hel tekan enggak jeroan urang awak. Oke geun nyintamel. Okeun digigir digariskan. Sudah dia. Ah. Di Pas. Kan. <SILENCIO> ah, kan. Woi, 1 meter setengah, guys. Uh, 1 meter setengah, kawan. Ih, uh, mantap. Masih bersih dulu ya. Biar bersih dulu badannya. Ini banyak tanahnya ini. Mantap woi. Oke, terima woi. Iya, lain rezekinya kang Redi. Kamu lima. Uh, mantap. Ditanggung lagi Jadi mungkin ini pertama dan terakhir Di, kali. cek lagi ya, uh. Nanti nanti lagi nggak mau ngejar shubakti. Wush, mantap. Mantap, guys. Selamat. Ah, carikan aku mah. Mak Jos, pokoknya. Jos. Ini mau ambil setengah kilo kayaknya ya. Ini ada. mungkin ada hampir, hampir setengah kilo ngapain ada ini kilo Wush, mantep ini kemarin sempet mocel nih teman-teman. Hmm. Kenapa kemarin enggak ngajak saya? Itu Hah? langsung cari nah. apa cacing umpan nggak oh. nggak dapet susah. Lain kali, hmm. enggak, soalnya sekarang juga nyesel ngajak kamu. Oh. <tuh> juga Mantap. Ya. Waduh. Waduh. Oke lah, salam salam nah. untuk semuanya. Salam satu untuk hobi. Eh, salam satu untuk hobi nih. Nah, Munaw, Munaw. So, halo, salam. Nah, salah tuh, Munaw. Oh, Munaw, nyesok ya. Nah, ngomong kuah. Uh, apa namanya gitu, eh. Kuah. Oh, okay. ingat, ingat, ingat, ingat. Oh eh kita banyak kan yang semua ya pokoknya ikuti Yalah. terus gimana kesulannya nanti kita bertemu di permatotan jangan lupa like comment dan subscribe nya salam satu hobi josh